Baiklah persahabat di manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kita ke kabar dan keugahan pertama Persahabat ada info spesial banget untuk acara lamaran nanti Kita lihat persahabat ya tentunya Bakal diadakan dua sesi acara Dalam acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar Yang pertama hari Minggu Tanggal 13 Juni 2021 jam 2 siang Itu adalah prosesi lamaran atau takdir cinta Leslar untuk yang kedua sesinya persahabat ya tetap masih di hari Minggu tanggal 13 Juni jam 18.30 tentunya itu acara restu keluarga Leslar persahabat yang akan dibagi menjadi dua sesi acara mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kejutan bahagia dan kabar baik dari idola kesayangan kita Info ini kita uh, dapatkan dari akun HP Kota Sultan Sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Lamaran 13 Juni pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Terus keluarga besar Leslar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Masya Allah Tumpah-tumpah tuh tumpah, tumpah, air mata Air mata bahagia pastinya Amin Ya Allah Persahabat ya Jangan sampai, Jangan sampai terlewatkan momen-momen spesial bahagia ini persahabat ya Pantengin terus tentunya Indosiar yang akan menyiarkan secara langsung acara Lesti Bilar lanaran bersahabat ya Takdir Cinta Leslar dan Restu Keluarga Leslar Mudah-mudahan acaranya lancar dan kita mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali dibanjiri komentar dan doa dari para fans yani dari akun cinta Allah Rasul disitu mengatakan akan menjadi hari banjir air mata haru dan bahagia tentunya selanjutnya ada komentar dari akun Instagram laxmi.ig yang berkomentar, semoga diberi kesehatan dilancarkan segala urusannya kita pasukan leslar nonton di TV masing-masing hindari berkumpul Jaga protokol kesehatan, tuh, bersahabat, ya. Tentunya, kita doakan saja, mudah-mudahan acara nanti diberikan kelancaran, dan tentunya kita harus nontonnya di rumah bersahabat, ya, untuk selalu menjaga kesehatan kita semua. Dan berikutnya, bersahabat, kita lihat juga di sini ada unggahan spesial banget ketika di vlognya Babang Bang loh, ya, ketika Bang Haris tentunya ingin mendekati Dedek Lacey Kejora. Di situ dengan sikap Abang Bilar menghalau para sahabat ya, tentunya ini gak mau terjadi kembali. persahabat, ya, Abang dan gak mau ketikung nih Aduh, ada <gumal> adanya, -adanya sahabat ya, ini momen spesial banget. Tentunya udah dipastikan Bang Bilar lesti sudah jadi miliknya Abang ya, doakan yang terbaik. Mudah-mudahan lancar semua urusannya, diberikan kelancang kebahagiaan Amin ya Yerobal Alamin. Posingan tersebut telah di kembali oleh akun Instagram lesti underscore Ada sebuah kalimat caption juga dituliskan Ketika Rizky Bilar posesif beraksi katanya ya <tentunya>, Tentunya banyak juga dibanjiri komentar dan respon dari para fans Yakni dari akun Instagram Vin underscore a r R45 komentar iye iye punya lu iye katanya ya pastinya Dede lesti sudah punya abang tinggal tentunya kita menantikan acara spesial yang mana tentunya ikatan cinta yang akan diucapkan oleh Rizky Pilar kepada Dede Lesti Kejora dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah himbauan kembali ini penting banget persahabat ya dari akun polisi Leslar di sini Bu Paul menghimbau juga lewat akun Instagram pribadinya. Di sini ada sebuah info yang mana tentunya pemerintah negara Konoha Slalov bers kabupaten Patolmen persahabat ya haduh luar biasa banget nih para fans. Di situ mengeluarkan surat himbauan persahabat ya pada hari ini, tentunya hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021, kami dari pemerintah negara Konoha, Desa 4 Omen akan menghimbau semua rakyat Konoha, tentunya mengenai pencegahan huru-hara di negara Konoha ini, persahabat ya, ini tentunya wajib dibaca, ini penting banget. Yang pertama tentunya kepada semua rakyat Konoha Jika tidak ada kepentingan dimohon sangat untuk tidak pergi ke lokasi syuting Oke kita karena untuk mencegah kerumunan di masa pandemi ini Yang kedua ini ada imbauan juga kepada semua rakyat Konoha Agar tidak pergi-pergi ke desa lain Supaya menghindari dari bulian-bulian dari desa lain Yang ketiga kepada rakyat Konoha jika ada perintah takedown dari Hokage tentunya dimohon untuk mematuhi perintah, persahabat ya. Tentunya yang keempat kepada rakyat Konoha tetap stay di sini karena sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama-sama perkawinan antara Naruto alias Kang Risol dan Hinata alias Dede, persahabat ya. Maka dari itu dimohon kerjasamanya rakyat Konoha untuk tidak membuat huru hara demi keamanan negara Konoha. Yang terakhir. Dan tentunya kepada seluruh rakyat Konoha Tidak melakukan head pitch Kepada idola lain jika melakukan head speech Maka kami akan anu Aduh Persahabat ya, terima kasih Itulah himbauan langsung dari Bupol Untuk kita semua warga Konoha Persahabat ya Kita harus mematuhi mudah-mudahan Tentunya kita diberikan kesehatan Dan kebahagiaan Amin ya Rabbal Alamin Dan ke kabar berikutnya juga di persahabat Kita lihat ada sebuah unggahan dari IGS-nya Bang Fali hari ini tentunya keisengan dari Bang Fali mengerjai Papa Daniel persahabat ya ini momen semalam banget nih, wow, luar biasa persahabat ya doakan mudah-mudahan Papa Daniel diberikan kesehatan. Berikutnya juga di sini ada unggahan dari IGS-nya, tentunya kepas Bang Susi Surjo persahabat ya. ini luar biasa. Bakal ditayangkan juga nih persahabat, Les tidak bilang memiliki fanbase terbesar hingga mancanegara persahabat ya. Ini luar biasa banget tentunya, kita lihat juga keunggahan selanjutnya, karena Nova juga mengunggah, tentunya di Jepang ada fanbase Leslar juga persahabatnya luar biasa. Selain di Indonesia tentunya di Mancanegara pun Leslar semakin terkenal dan booming. Bersahabatnya doakan yang terbaik mudah-mudahan tentunya dilancarkan semua urusan untuk keluarga Leslar tentunya. Mudah-mudahan juga bersahabat ya hari ini kita mendapatkan kabar baik-kabar bahagia selanjutnya dari idola kita. Tunggu saja info dan kabar terbarunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silakan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.